Oke, okay. uh, selanjutnya kita akan membahas tentang REST API. Uh, biasanya aplikasi single page apli uh, single page application seperti Angular ini umumnya meng mengadopsi skema REST API atau Representational State Transfer dan Application Programming Interface. Skema REST itu seperti apa? Biasanya ada si aplikasi adalah berindak sebagai klien, ya. Dan apabila dia butuh data ke server, maka dia akan melakukan kontak ke server secara asinkronous. Kemudian server mengembalikan JSON object, ya. Begitu juga sebaliknya sisi -si klien juga bisa mengirimkan JSON object ke kepada server. Ya ini adalah skema REST, oke, okay. yang memisahkan klien dengan database server um, dengan per perantara ya, perantara API. Dan API sendiri adalah aplikasi atau library yang dipasang di server yang mampu menghandle permintaan dari klien. Ya, library ini bisa mengakses database yang ada di server, bisa mengakses fitur-fitur yang terdapat di server. Ya, Jadi, ada banyak contoh REST API, misalnya Google Maps API, misalkan kita kepingin dapetin data koordinat peta, mendapatkan data alamat, dan sebagainya, kita bisa menggunakan API-nya Google Maps. Oke. Okay. Facebook API, misalkan kita ingin mendapatkan informasi seseorang, informasi pertemanan, dan sebagainya, fotonya juga, kita gunakan API-nya Facebook. Untuk uh, API yang, yang lain, misalkan Raja Ongkir API yang dipakai untuk mendapatkan data ongkos kirim dari satu tempat ke tempat yang lain, oke? Okay? Nah, pertanyaannya mengapa? Kok klien tidak boleh? mengakses database secara langsung gitu ya kenapa kok klien tidak boleh lakukan query gitu ya query SQL langsung ke database yang ada di server ya jawabannya adalah masalah keamanan karena di database server itu banyak hal-hal sensitif yang tidak boleh diketahui oleh sembarang orang sehingga uh, solusinya adalah adanya suatu perantara pihak ya, ketiga middle middle uh, middle ini ya middle entity yang memberikan fitur-fitur layanan kepada siapapun yang mau akses. Jadi artinya tidak bisa sembarang data bisa anda peroleh, ya seperti itu. Nah di REST di Angular ini nanti pada umumnya kita menggunakan Angular Service, nya Dan di dalam Angular Service itu nanti ada dua jenis method yakni untuk ambil data berbentuk JSON ataupun mengirim data. Nah proses pengambilan data dan pengiriman ini kan tidak jelas selesai kapannya. Oleh karena itu eh, F fungsi ini akan dihandle oleh Observable, oke? Okay. Nah, Angular memiliki library HTTP Client yang memudahkan proses untuk melakukan koneksi ke server melalui portnya HTTP, ya. Jadi tutorial berikut ini adalah bagaimana kita memanfaatkan HTTP Client agar bisa connect ke server yang kita tuju, ya, ke web service yang tadi kita sudah buat ya, produk SOAP dan menggunakan observable agar kita bisa lakukan ini secara asynchronous. Baik. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita mengimportkan dulu library HTTP client modul di dalam app modul ts ya, kita buka app modul ts. Nah, di sini kita tambahkan import import http client modul. Oke, okay. from Angular Common Http. Jangan lupa kita harus uh, mendeklar, sorry, mengimport di bagian ng module import Http Client modulnya kita import ya. Control V kita tulis di sini ya, import Http Client modul, koma dan seterusnya, browser modul dan seterusnya. Oke. Okay. selanjutnya di dalam product service kita akan panggil Http Client ini. Oke, jadi di sini misalkan import HTTP client module, angular common HTTP. Kenapa ditaruh di product service? Karena uh, product service ini akan melakukan koneksi ke server dengan HTTP client dan mengambil datanya dan masuk ke product list observable. Itu ya ceritanya seperti itu. Nah, untuk mengaktifkan HTTP client, sorry, ini bukan client module ya, teman -teman. ini client biasa. Ya, HTTP client biasa. Oke, okay, HTTP client biasa. Nah, ceritanya kita akan menginitialize dulu ya. Di dalam konstruktor. Kita ketik uh, private HTTP, HTTP client. Oke, okay. ya kita initialize sehingga objek HTTP-nya ini bisa kita pakai. Nah, salah satu fungsi yang dipakai di HTTP ini adalah .get, ya, HTTP.get. Untuk mengkonekkan diri ke suatu alamat di server. Oke, okay, jadi nanti di bagian ini, off-nya ini, di product list observable ini, kita ganti dengan http, sorry, this.http.get. http, HTTP localhost, um, alamatnya ada di PMN, bentar ya, saya cek dulu, ada di mana ini, oh, HMP ya, sorry, HMP products PHP ya. Jadi hmp slash products.php ya seperti ini ya kita connect melalui uh, HTTP getnya kemudian uh, di dalam list produk ya ingat ya ini observable yang sudah di subscribe oleh si produk komponen di list produk ya di subscribe oleh ini dan kita akan uh, coba jalankan sekarang. Teman, teman ya tidak ada yang diubah. Kita coba jalankan. Oke, okay. jadi menunggu data dari observable, get produknya kita klik, kalau kita klik tentu saja dia subscribe ke observable-nya product-service dan Anda tahu isinya product-service adalah memanggil uh, localhost hmp .php, Ya, memanggil web service-nya, memanggil API-nya, dan hasilnya berupa JSON ya seperti yang Anda lihat di JSON Stack Review ya hasilnya ini dan kita lihat apa yang terjadi kalau kita get produk maka muncul objek-objek-objek-objek ya jumlahnya ada 5 persis dengan jumlah data yang kita punya di tabel produk ada 5 juga nah kenapa munculnya objek-objek karena data yang di return kalau Anda lihat di JSON ini adalah objek ya kalau Anda lihat kurung kurawal di JSON ini artinya objek kalau Anda lihat kurung siku di JSON, itu artinya array. Jadi, untuk data JSON seperti ini, Anda bisa gunakan um, apa namanya akses langsung uh, isinya dengan cara seperti ini. Misalkan, saya kepengen ambilkan namanya, maka kita bisa akses seperti ini, data ke 0 misalkan, name. Jadi, kita ingin akses data ke 0, name, Barusnya data ke 0 adalah realme, harusnya akan muncul tulisan realme, 5, data ke 0. Oke, seperti itu. Nah, um, saat ini di komponen produk Anda, datanya masih berasal dari array, maksud saya yang ini ya, yang bawah-bawah ini, masih asalnya dari array product service. Masih berasal dari array product service, yakni yang ini ya, yang masih hardcode ini. Nah, oleh karena itu, Um, kita bisa komen dulu phone nya nanti kita gantikan dengan list produk yang kita sudah buat observable-nya dan kita akan panggil list produk ini di ng on oke okay. jadi um, balik lagi ke list produk Anda di product komponen TS oke okay, di sini nah uh, this JSON ini kan tadi hanya untuk testing aja maka yang sebenarnya kita lakukan adalah kita mengupdate isi product rekosongan ini dengan data yang kita ambil dari uh, product service. Ya, jadi ini kita ganti di json kita ganti dengan uh, products. Oke, okay, products Oke, okay, this.product sama dengan data kita ganti dengan dengan seperti ini. Akhir akhirnya nanti produk ini akan berisi suatu data yang diambil dari hasil subscribe observable ini yang di atas. Kemudian di bagian ng on init, kita bisa panggil list produk ini. ya. Jadi ini saya komen dulu, teman-teman. kita bisa panggil list produk ini. Tapi sebelumnya, sebelum saya panggil beneran, saya biarkan dulu kosong ng on initnya, supaya Anda bisa tahu, kelihatan ya maksudnya. Ini kalau saya refresh, maka karena saya komen, yang di ng on initnya saya komen, yang ngambil produk pun dari... Sini, ini saya komen, maka Anda nggak akan bisa lihat datanya. Ya, produknya masih kosongan. Tapi kalau saya klik get product, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah reproduct yang ada di sini akan berisi data produk yang diambil dari server. Oke, jadi yang Anda lihat ini sama persis dengan sebelumnya. Hanya saja data-data ini diambil dari server. Dari web server melalui API yang kita tadi buat. Oke. Okay. Nah, kalau kepingin datanya langsung nongol tanpa harus menunggu penekanan tombol get product, maka simpel aja, Anda tinggal panggil list produk ini di dalam ng-on Seperti ini. Oke. Okay. Jadi, seperti ini ya. Disload product di dalam ng-on Jadi, kalau kita reload, kemudian uh, kita lihat, nah. Otomatis datanya ke load, diambil dari server. Oke, okay. nah untuk tutorial selanjutnya, ya, kita akan bagaimana kita bisa membuat uh, aplikasi kita mengirim data ke server.